Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah dari MTS atau MTW Al-Irisya Tengaran Sedang melaksanakan ujian masuk penerimaan santri baru Mohon doanya agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan tertib, serta bisa kami menjaring atau mendapatkan santri-santri yang terbaik. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.